Gini cu, dia gak mati-mati ya cu. Saya wow. gak bisa nyomber tank, men. <laughs> ini berasa tahun baru ini, rek, Berasa tahun baru tuh kan. <laughs> Bro rasanya kayak tahun baru. Kayak petasan, Rek. Mundur-mundur. Rek ini ini ini kayak saya belajar nyupir. Anjir. Buka. Wah. Uh suruh beli premium, suruh beli premium bro gimana lah saya nggak punya duit ya hair aja gak turun <SILENCIO> anjay nggak ngerti gue bro lo, apa tadi ya bro? Oh ayo, halo bro Kita welcome back Maning, bro Saya mau main game WUTB ya, teman-teman. Mau main game WUTB ini ada apa? Ada yang terbaru kah? Ada yang terbaru kah? Next Next, kok oh, bolak balik cok? Iki, iki, iki Oh Detail, detail Friends, request, just shadow, just shadow Dante, oke okay. Bang Levi Rohim M. Levi Rohim, wow ini di dimana bro? Next, next, next. Jaren. Oh ini bukan ini kanal Youtubenya bro, kanal Youtubenya sih. Ini uh, aplikasi ini. Tadi mana ya? Bang Dante, Bang Dante. Pesan. Oh, Bang Levi mana tadi ya? Fine Clan, no. Pro mana, Pro? Oh, ini nih. Itu, uh... friend. Bener ya? Tiga ya? benar ya? Mataram Oke, okay, coba Backnya mana bro? Back, back, back Bro ini backnya gimana sih? Aduh anjay gua Deso banget bro Mana bro ini bro? Clan Oke, okay, back yang tadi coba saya ngelihat pertemanan saya. Udah daftar teman di mana, Bro? Udah terkonfirmasi belum? Set oh. platform. Apa ini, Bro? Destroy, destroyed. Oh, win battle join a waduh bahasa lagi bro kenapa ya bro kalau di game-game kayak gini game-game perang kayak gini pasti yang ini yang rekomendasi itu negara-negara yang apa kekuatan militernya itu gede-gede ya bro kenapa ya bro kira-kira bro? ada yang tahu nggak? <laughs> bro, bro maaf bro Ayo kita bro, ayo kita bro, ayo kita bro Dimana daftar teman? Daftar teman, tank, stat Tank, stat, tank Tanknya baru 2 bro saya bro Upload, favorit, oke okay. Gilem apa ini? Still red. aduh anjay gua nggak bisa bahasa inggris re, serius Jangan Oh, ke iklan, Rek. Oke! Okay. Bro, battle! Saya mau berperang. Doain saya, bro. Doain saya. Semoga saya berhasil. Semoga saya menang. Semoga saya next level. Oke, men. And, and, and, and, and. Okay, man. Saya di Repsol. Saya... Aduh. <gurl> Alhamdulillah. Awaiting players! Awaiting players! Awaiting players! Battle starts in! 4... 3... 2... 1... Let's go, bro! Kita tempur, bro. Kita cari titik merah, men. Saya kemarin inget uh, di sebuah kolom komentar dikasih trik uh, cara nembak. Saya akan lupa, bro. Way, buat teman-teman yang udah apa komen di konten ini, saya ucapin terima kasih banyak. Ini saya baru aja main game UTP ini, teman atau... Baru aja baru nyobain ini bro, saya bro. Ini saya kemana lagi men? bro? Teman-teman saya mana bro? Oh, oh anjir, Grafik Saya salah men. mundur mundur, Rek ini ini ini kayak saya belajar nyupir, mundur nah, mundur mundur, mundur. nah, kesandung kesandung kesandung kesandung nah, up nah, ini saya kalau jadi jadi pasukan militer kayaknya saya licik kayaknya bu, giliran perang begini saya nyungut gak bantuin temen-temennya oke okay, kali ini saya maju kita tempur men kita tempur kita tempur kita tempur habiskan Nah oh, oke okay, lampu nyala. oke okay. okay, bro ngepasinnya gimana bro cara ngepasin cara ngepasin we cara ngepasin bro saya ngepasin ngepasin Hai, cara ngapasin, cara ngapasin, cara ngapasin. Pokoknya oh, yang oh, oh, oh, so. Thank you, man. Okay. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, you oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, We've <laughs> hit Anjay Anjay Bro, mundur dikit, mundur dikit, mundur dikit Mundur dikit, mundur dikit, mundur dikit, dikit, dikit. Look, sini, re Eh, eh, eh, eh Bruno, Bruno, Bruno, Bruno, Bruno, Bruno, Bruno. Semba, Bruno. Mesot, mesot, mulu lo. Lu mana, bro? Eh, eh, merah, cok, cok, merah, cok, cok, merah, umpet, umpet, umpet, umpet, ray, kubet, bro. Ay, ay, ay, eh, men, tolong gue, men, men, tiga, tiga, men, men, men, men. Gue bener lagi ngokat, kat, co. cok, cok, cok. Eh, eh, eh. Bro ini, anjay, kok gak bisa di bertang lagi Anjir, dibombar di dua orang bro Hahaha <laughs> Kau uh... dibombardir Haa Kau dibombardir Jir, kok dibombardir, rek Dibombardir, rek Kok dibombardir Dibombardir. gua di gua di bombardir gua di gua di bombardir sini men, ini men, sini men, ini men, gua di bombardir gua di bombardir dir, bentar lagi mau kat, bentar lagi, bentar lagi gue mau cut, rek rek rek rek re, re, tolong rek tolong tolong tolong tolong rek rek rek anjay dia nggubut mulu bro bro bro bro bro bro mana TNT-nya bro anjay bro bro bro bro bro cho cho dong mulu lu. lah, kejar lah, Siapa ini ngantemin gue mulu nih, kurang ajar. Ah. <tuh> uh. Sedih, bro Bro Sedih, buat Buker dibombardir, Rek Tuh, saya motor kuning sendirian, Rek Rek Aduh Kok bisa ya, Bro? Kok bisa ya, Bro? Uh, ini apa ini? Apa ini? Clamp, Desk Oh, Oke, okay. Glam Join a plan Message Update, no Ntar ini lagi larinya kemana-mana Ini download apa ini bro, mahutnya bro Oke okay. Oke okay. Tuh, aduh dua kali bro Apa histori saya This history saya dua kali, men Challenge, challenge future Profesional Enggak, gua mau perang sekali lagi nih Bro, doain saya Kali ini saya perang, saya harus menang, saya harus next level Kalau enggak next level Saya enggak naik-naik ntar <laughs> Saya keperasin-perasin ntar Gak bisa dapat koin bro, gak bisa ngeclemp bonus. Oke okay. one two three four five six seven eight ini battle. Oke okay, men, Oh ini ini yang kemarin ya bro ya. Uh, bro kita di sini kemarin menang bro. Kemarin kita di sini menang bro. Oke okay, capai detik capai uh, detik merah bro. Ikutin bang pz2. Nah oke okay. kita tunggu sampai lampu menyala. Kita tunggu sampai lampu menyala. Kalau oh, lampu nyala menyala bro kita kempur-kempurin bro, tapi saya ya saya nggak bisa jupir tank. Bro <tuk> sorry, sorry. Yeah, ne, nah, ne, nah, nah. hey, saya kesal bro. Waduh. Uh. Wah, bro tadi gede banget tuh suaranya bro. Suara bomnya serius. Jangan gerak, jangan gerak, jangan gerak. Please track, let's roll. Gua kenapa menjauh? Gua kenapa menjauh? Gua kenapa menjauh, bro? Bro, bro, bro kita tinggal dua orang, bro. Bro, ini sedikit kekalahan. Saya tidak bisa tank, men. <laughs> ini berasa tahun baru, ini re. Berasa tahun baru, tuh kan? <laughs> bro rasanya kayak tahun baru. banyak petasan Mepetasan, re. Mepetasan, re. Mepetasan, re. Mepetasan, re. kemana ini re. Ini, Mepetasan, anjir saya ke bom baku. Nice shot, penetration. Biem. That one didn't go through. Maunya kemana matinya? Anjay, anjay, anjay. Whoa! Ini perasaan aduh Ini perasaan kayak lagi Tahun baru bro, banyak petasan begini bro, bro Bro, bro, bro tapi, tapi jangan mati-mati, Aduh, Bro? Hey Dia gak mati-mati ya, anjing. you. Wait, wait, wait, wait, wait, wait. dia ngumpulnya di, di pohon mulu bro dia ngumpulnya di pohon mulu bro dia ngumpulnya di pohon mulu bro Bro, akhirnya gue, Bro. Victory, Bro. Victory Magnum. Hai. Oke, okay, man. Oke. Okay. Yah, meskipun kuning Emang pemain terburuk saya ini, Bro. Terburuk saya ini, Bro. Terburuk ini, Bro. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Thank you, man. Thank you, man. Thank you, man. Oke. Okay. Wow, apa ini bro? Ah, enggak ah. Apa ini bro? Wow. Dapet emas, men. Wah. Dapet emas, men. Klem. Dapet emas, men. Klem. Klem. Klem. Eh, ini kuncinya. buka ah, uh. suruh beli premium, suruh membeli premium bro gimana lah saya gak punya duit, THR aja gak turun THR aja gak dapat bro Woohoo! mission Woohoo! oke okay. gimana ini gimana? gimana gimana gimana anjay gak ngerti gue bro oh uh, apa tadi ya bro gak ngerti saya bro